Berikut line-up timnas Belgia. Line-up timnas Mesir. Pemain pengganti H2 kesebelasan. Roberto Martinez, pelatih Belgia. Rui Vitoria, pelatih Mesir. Kedudukan akhir 2-1 untuk kemenangan sang tamu. Gol pertama Mesir diciptakan oleh Mostafa Mohamed pada menit ke-33. Mesir menggandakan keunggulan di babak kedua pada menit ke-46 melalui Trezeguet. Tuan rumah memperkecil ketipgalan melalui Lois Opanda pada menit ke-76. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.